Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana? Ahlan, Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Uh, jadi gini, Ustaz, Anda mau nanya nih, Ustaz hmm? Di zaman wabah ini kan muncul tuh pertanyaan-pertanyaan hmm? seputar tentang wabah, vaksin, dan sebagainya, Ustaz Iya hmm? yeah. uh, Gini, Ustaz, banyak tuh beredar di kalangan orang-orang yang menolak untuk divaksin karena beberapa hal hmm? Nah itu kita bagaimana hmm? menyikapinya, Ustaz? Gitu. Maksudnya, kita menyikapi orang yang menolak, atau kita menyikapi vaksinnya. Itu uh, menolak vaksin, Sat. bukan menolak. Men oh, maksudnya penolakan terhadap vaksin itu, yes. gitu ya? Baik, mm -hmm. uh, Bismillah, Dalam perkara ini, perkara vaksin, ya, yeah. maka kita harus memandang dari sudut pandang vaksin itu digunakan untuk apa, kan gitu. Mm -hmm. Jikalau vaksin itu masuk dalam ranah obat, ya maka hukum yang berkaitan dengan vaksin itu berada dalam ranah obat. Yeah. Dan obat itu termasuk dalam kategori al-akdubila sebab, kan yeah. gitu. Jadi maksudnya kita, mm -hmm. kalau dalam bahasa Indonesia itu ikhtiar ya, usaha yeah. seseorang mm -hmm. untuk ya mm -hmm. menggapai kesembuhan atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan gitu itu hukum berlakunya seperti itu. Adapun terkait dengan menolak vaksin atau tidak itu ya sebenarnya kembali ke masing-masing pribadi, ya kan. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan oh nggak boleh nggak menolak, harus menerima, nggak bisa seperti itu, gitu kan? Kalau kita loh, kalau kita yang mengatakan. Kalau pemerintah sebagai pemangku kebijakan sebagai yang punya apa wewenang di sini itu mereka yang berhak. Maka kalau pemerintah mengatakan itu wajib ya sudah wajib, ya kan. Kalau itu sunnah ya sunnah kan seperti itu. Ya. Tapi kita ya sebagai masyarakat kita juga nggak bisa mengintervensi yang lain untuk ngajak yang lain ayo vaksin. Atau kita juga mempengaruhi orang lain eh janganlah vaksin seperti itu nggak bisa ya karena itu memang pilihan masing-masing sebagaimana ketika seseorang sakit kepala yeah. ketika dia kok memilih untuk mencari obat sakit kepala ya berarti udah silakan baginya kan gitu yeah, terus kemudian kalau sebagian lagi ah nggak mau minum obat menghindari obat maunya apa istirahat saja nanti biar pulih sendiri nah itu berarti silakan kan seperti itu maka mm -hmm. al bil asbab itu kan banyak jalannya. Banyak macamnya. Maka dalam perkara ini ada sebuah kaidah darul masasid muqaddam ala jalbi al Yang perlu diperhatikan itu. Yaitu ketika ada sebuah kemaslahatan dan ada abaratan, maka harus ditimbang. Antara keduanya. Dalam perkara adanya kemaslahatan dan kemaslahatan, karena terkait dengan vaksin ini saya yakin Pihak-pihak yang menolak itu karena mereka takut Ada kekhawatiran vaksin itu akan berdampak buruk bagi dirinya mm -hmm. Kan seperti itu yeah. Yeah. Berarti kan setiap orang itu donnya masing-masing mm -hmm. Karena juga mengambil obat atau istilahnya mengambil vaksin Dalam upaya sebagai kita berobat Itu juga masih dalam ranah don juga belum ranah yakin, mesti yakin pasti orang yang vaksin dia akan sehat. Atau pasti orang yang vaksin dia tidak akan kena penyakit tertentu. Kan tidak ada. Seperti itu. Hmm. Pasti dan juga. Maksudnya apa? Seorang itu ketika menawarkan vaksin atau seorang dokter memberikan solusi vaksin, itu kan mesti dalam pikirannya, atau ini. Yang di mayoritas apa namanya prasangkanya adalah ini akan menjadi obat dan solusi kan seperti itu Maka sebagian orang juga akan muncul bonton juga atau prasangga-prasangga juga Jangan-jangan obat itu nggak cocok untuk dirinya maka dia menolak Maka dalam perkara ini, ya kan dalam perkara ini setiap orang juga harus memandang untuk dirinya Kemaslahatan dan kemaloratan Maka dalam dua hal ini ada tiga keadaan, ada tiga kondisi Ketika seseorang memandang se sesuatu hal itu ada kemadaratannya dan ada kemaslahatannya, maka ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika kemaslahatan itu do dominan, yeah. kemaslahatan itu dominan, nyata, sedangkan kemadarotan lebih kecil. Maka dalam hal ini orang tidak boleh ragu untuk mengambil kemaslahatan itu. Yeah. Dan perkara yang kedua atau keadaan yang kedua, kondisi yang kedua adalah ketika kemadarotan itu dominan. Kemudian kemaslahatan itu uh, sedikit. Maka yang mayoritas adalah kemas, uh, kematorotan. Maka dalam perkara ini, seseorang harus atau wajib baginya untuk Menolak. tidak mengambil. Ya, tidak ya atau mengomelak. Hmm, meninggalkan. Seperti itu. Dan kondisi yang ketiga adalah sama. Sama antara kemaslahatan dan kematorotan. Ya, tidak berat Maka juga. dalam... Ya, sebenarnya imbanglah. Ada kemaslahatannya, ada kematerotanannya, dan dudanya nimbang. Orang jadi bingung gitu kan. Dalam hal ini sebenarnya hakikatnya, kalau kita berbicara hakikat, itu nggak ada. Dalam dunia nyata, kehidupan nyata. Karena pasti akan ada salah satu yang unggul. Entah itu kematerotan atau kemaslahatan. Ketika memang ada persamaan antar kemaslahatan dan kematerotan, itu yang terjadi hanya di pikiran-pikiran manusia saja. Ya. Seperti itu. Ah, perasaannya itu itulah hakikatnya tapi jika memang itu yang terjadi dan seseorang tidak bisa me, apa namanya istilahnya meneliti lebih jauh lagi apakah kemadharatan itu yang lebih dominan atau kemaslahatan yang lebih dominan karena bagi dia itu sama antar kemaslahatan dan kemadharatan maka dalam perkara ini berarti kaidah tadi berlaku darul mafasid muqaddam ala jalbi almanafi yaitu menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada sadar untuk mengambil kemaslahatan atau kebaikan. Nah, maka dalam hal itu kalau memang seseorang mengatakan apa namanya berprasangka dalam dirinya, oh jangan-jangan vaksin itu ada dampak buruknya bagi dirinya. Kemudian dia juga berpikir, tapi bisa jadi ini vaksin juga jadi solusi. Kita. Gitu. Maka dalam itu dia masih bimbang. Jika memang seperti itu ada bimbang seperti itu, maka dia mengedamankan untuk meninggalkan vaksin untuk apa namanya, menjaga agar kemadorotan atau keburukan itu tidak menimpa dirinya. Seperti itu. Nah itu. Jadi itu kembali kepada uh, kebijakan pemerintah. Ya, maksudnya kebijakan itu awalnya kembali kepada kebijakan pemerintah. Jika pemerintah belum mewajibkan, ya. maka itu masih pilihan bagi masyarakat. Ya, sah-sah saja menolak dan sah-sah saja juga menjalankan menerima, ya seperti itu kalau misalnya gini Sat, pemerintah mewajibkan, hmm. nah yeah. terus ada yang menolak, apakah dia berdosa Sat, karena dia juga menolak untuk menaati ulil amri Sat oh begitu Tadi ini perkara ketika memang pemerintah itu sudah mewajibkan, mewajibkan. Hmm. tapi perlu diperhatikan yang anak ketahui ya, dari cara pemerintah itu mewajibkan itu adalah ketika pemerintah itu membuat sebuah aturan hmm. yang di situ isinya adalah mewajibkan semua masyarakat untuk melakukan perbuatan tertentu hmm. dan pemerintah juga menetapkan konsekuensi bagi yang tidak mentaati di situ ada konsekuensi hukum maksudnya di situ ada hukuman bagi mereka yang melanggar nah ketika memang posisinya seperti itu maka itu adalah sebuah kewajiban hmm sebuah kewajiban yang jelas dari pemerintah dalam hal ini ya wajib bagi kita untuk mentaati ya gitu wajib mentaati jika jikalau tidak mentaati berarti di situ ada apa namanya sifat-sifat eh, pembangkangan yang memang sifat-sifat tidak terpuji kan, gitu tapi jikalau memang instruksi atau perintah dari pemerintah seakan-akan perintah, seakan-akan itu mewajibkan tapi tidak ada konsekuensi Hukum ya. masih di situ, tidak ada hukuman yang tidak melakukannya. Maka, dalam perkara ini, itu belum bisa dianggap sebagai orang yang menolaknya. Yang. Ya, belum dianggap sebagai suatu yang wajib. Orang yang menolaknya tidak bisa dianggap sebagai orang yang membangkang. Ya, ya. Bisa, nah, terus kemudian juga ya dalam hal itu, ya, terkait ya, tidak menjalankan atau istilahnya ketika menolak untuk tidak vaksinasi. Seorang harus melihat dampaknya ketika pemerintah memang memerintahkan, tapi tidak ada hukuman. Berarti kan seakan-akan memang benar-benar bukan sesuatu yang wajib, kan? Gitu, iya. belum fardu lah. Sebenarnya, akan tetapi jika seorang yang tidak vaksin kemudian dia mendapati atau istilahnya terkena dampak dari apa namanya, dia tidak vaksinnya itu, yaitu mungkin larangan dia bepergian, kemudian dipersulit di urusan-urusan tertentu. Maka dalam hal seperti itu, perlu ditimbang lagi antara maslahat dan kemaltoratan. Kan gitu, vaksin ketika memang apa namanya kita mengambil vaksin, manfrotnya apa manfrotnya ya antara 50-50? kan bisa jadi itu dampaknya ada, dampak buruknya ada, dampak baiknya kan seperti itu. Tapi ada juga dampak buruknya yang lain adalah ketika tidak vaksin, urusan-urusan akan sulit maka orang harus menimbang itu juga biar jelas bagi dia mana yang lebih dominan kemaslahatan atau kemaltorotan kalau kemaltorotan di sini dengan tidaknya vaksin kemudian kemaltorotannya lebih nyata maka dia harus vaksin untuk menghindari kemaltorotan agar tidak menimpanya karena kaidah dalam fikih termasuk salah satu kaidah besar kaidah Kubro adalah abdorru Yuzan, yaitu namanya sebuah kemaltorotan itu harus dihilangkan harus diistiadahkan dengan upaya apapun, ketika memang kemodorotan belum terjadi, maka kita harus melakukan penanggulangan-penanggulangan agar kemodorotan itu tidak terjadi. Seperti itu. Langsung. Maka kita harus, di, ya, harus ditimbang juga. Ya, Terus yang terakhir ya, saat... ya silakan. Eh, kan selama wabah ini, nih, selama pandemi ini juga tuh ramai uh -huh. orang yang bicara tentang konspirasi. Wah, kayaknya... Hmm. COVID ini konspirasi elit global nih untuk memusnahkan <laughs> Muslim gitu misalnya atau enggak? Gitu. Ini konspirasi gitu. elit global untuk menjadikan umat-umat Muslim jadi miskin gitu saat. Uh, miskin uh, miskin uh, gitu saat uh, itu gimana? Baik saat... uh, uh, okay. ya ini terkait berarti terkait konspirasi kalau konspirasi ya berarti kan kita harus merujuk kepada makna dari kata tersebut kan konspirasi berasal dari kata conspirare artinya itu kan kesepakatan Diam-diam untuk sebuah tujuan yang buruk. Dan kesepakatan, diam-diam secara diam-diam. Jadi yang hanya diketahui oleh orang-orang terbatas untuk tujuan yang buruk. Maksudnya buruk bagi mayoritas orang, baik untuk mereka. Mayoritas kecil, itu konspirasi. Yeah. Kalau kita berbicara fakta di dunia ini, di kehidupan dunia ini secara umum, konspirasi itu pasti ada. Pasti ada. ya Buktinya dalam sebuah musibah, ada beberapa oknum yang berusaha untuk mencari keuntungan di balik musibah itu. Bisa jadi, ya. itu juga termasuk bagian dari konspirasi. Seperti itu. Nah, jika lo donton itu lagi. Tadi kalau seandainya kita berbicara jangan-jangan adanya pandemik, terus kemudian adanya vaksin, itu untuk mengontrol umat dunia. Ya. Ada yang istilahnya mengutarakan juga vaksinasi bisa digunakan alat sebagai alat untuk mengontrol atau untuk mengatur, kayak gitu ya. Terus, kemudian banyak juga yang berdon-don juga. Jangan-jangan ya ini untuk melemahkan kaum Muslimin, untuk menjadikan kaum Muslimin miskin dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ini kan don, ya, masih berupa don selama belum ada bukti nyata. Bahwasanya tujuan dari vaksinasi atau tujuan dari... Adanya pandemik ini adalah untuk melemahkan kaum muslimin, maka kita ya nggak bisa menjadikan pun itu sebagai dasar. kan gitu Ya, harus ada bukti. Terus kemudian, jika lo seorang memang ada perasaan-perasaan seperti itu, maka dia harus berusaha untuk menahan. Agar hal seperti itu yang nggak perlu dikuar dikeluarkan, nggak perlu dibumingkan, bahkan sampai sebagai alat atau sebagai tuduhan untuk oknum-oknum tertentu. Itu aja jika Kalau tidak, belum ada bukti. Ya. Karena, Karena memang dalam agama kita jelas, kalau orang yang menuduh itu harus mendatangkan bayinat, bukti. Harus itu. Makanya dalam hukum Islam atau mayoritas hukum dalam agama kita itu berlaku atas dasar yakin. Yakin itu adalah level pertama dalam sebuah pengetahuan. Nah, level berikutnya itu adalah Don Baru prasangka seperti itu dan hukum-hukum mayoritas hukum dalam agama kita itu dibangun di atas keyakinan makanya itu salah satu kaidahnya aliyakino la yazul sebuah keyakinan itu nggak hmm. bisa dikuncang nggak bisa digantikan nggak bisa diganggu dengan satu yang ragu-ragu hmm. terus kemudian kalau seandainya mau mengatakan ya jangan-jangan ada yang mengambil faedah dari musibah sekarang ini Entah itu mau untuk jualan vaksin atau untuk jualan alat ya kan atau untuk hal-hal yang lain, ya kalau anak yakin itu pasti ada. Pasti ada yang memanfaatkan situasi. Mencari kesempatan dalam musim hitan, itu pasti. Tapi kan untuk menuduh oknum, itu kita nggak bisa, karena nggak punya bukti. Nah, itu itu makanya yang terkait konspirasi, itu lagi, itu pasti ada di kehidupan dunia ini. Ya, hanya saja, entah itu mau elit global, atau elit lokal, atau mungkin beberapa oknum saja, atau oknum seorang saja, ya bisa jadi seperti itu. Kemungkinan masih sangat terbuka siapa pelakunya. Iya, Tidak ya. terkaitkan segalanya. Hmm. Nah, khair, ya. mudah wa mudah Iya, sama-sama. <laughs> nah. nah, Assalamualaikum. Ya warahmatullahi wabarakatuh.